Kau membunuhku dengan kepala di ini. Kau hampaskan ku ke dalam retaknya hati hingga air mata tak membentuk lukis kau.